May, muka pula muka mati sekali serlet gitu rebah tiga ekor anak kucing tengok nah ha. ni mata beles 8000 berapa nek puluh ha kecil, jari, kaki, banyak mendek, banyak mendek jari kaki panjang pendek panjang pendek jari kaki 10000 nah ha ya warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka and jumpa ok ya abang Dike. Cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa saya cakap selalu saya cakap cuy selalu jaga kesehatan cuy oke seperti biasa kita akan melanjutkan lagi requestan uh, dari teman-teman ya ini sudah banyak banget yang kirimkan saya linknya dan setelah saya membuka link-link videonya langsung saya download videonya di sini cuy ya ada beberapa video dari Ustadz Azhar Idrus cuy ya di sini kita akan mereaksi lagi ceramah atau tanya jawab di sini Kesannya sih kayak tanya jawab gitu ya, tanya jawab dari ustadz ashar idrus, cuy. ya Jadi, salah satu yang menarik dari ceramah agama dari ustadz ashar idrus adalah tanya jawabnya itu, cuy. ya Setelah saya mere mereaksi beberapa video ustadz, saya baru tahu memang kelebihan dari ustadz adalah tanya jawabnya gitu ya. Setelah sering menonton video-video ustadz seperti ini, cuy, contoh ustadz ashar idrus yang... Uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pelih ya Walaupun agak pelih gitu Tapi saya banyak mengetahui Beberapa yang memang gak pernah saya tahu sama sekali gitu cuy ya Ini sangat-sangat membantu dan di sambil kita membuat konten seperti ini Saya pun secara tidak langsung ya Saya pun secara tidak langsung Bisa belajar agama jauh lebih baik lagi gitu cuy Jujur aja Jujur aja cuy Saya memang banyak-banyak Harus belajar tentang agama cuy Karena banyak banget yang memang Belum saya pahami dari segi agama, gitu cuy. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua video. Langsung aja kita tengok, cuy. Ya, di sini durasinya mungkin agak pendek, makanya saya ambil langsung dua video, cuy. Yang tadinya saya ingin mereaksi langsung dari channel Ustadz, tapi belum ada respon gitu ya. Saya sudah DM Ustadz langsung, Ustadz Azhari, terus langsung, tapi belum ada jawaban gitu, cuy. Jadi, saya nggak bisa mereaksi video-video yang ada di channel Ustadz kalau nggak ada izin gitu ya Oke langsung aja cuy tanpa banyak cakap lagi Jum kita tengok videonya Oke sini videonya udah siap dan judul videonya adalah Ustadz Azhar Idrus lawa imam terkena tahi cicak kena sepak maksudnya apa ini? to imam terkena tahi cicak Oh tahi ini tahi cuy ya tahi cicak kena sepak mungkin kalau kita sudah tengok barulah kita paham cuy Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cui. Tiga. Dua. Satu. Oh. Okey. Baik. Ini soalan Pak Semaya. Soalan terakhir pada malam ini. Oh terakhir. <tuh> Dulu ustaz kata imam sembahyang yang tiga rekaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat apa. Hmm? Ustaz. Tunggu tiga. Oh kalau terlupa gitu ya. Kalau kita nampak tahi dicuk. Kena tu imam. Nak buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. Ha? Ha? Ha? Kimu cerita. Si imam disepak. <laughs> Oh begini ceritanya imam ini imam ini terkena gitu ya terkena tai cicak gitu ya jadi kalau jadi hitungannya apa kesannya kayak najis atau gimana ya najis mungkin cuy tai cicak gitu ya jadi disepak gitu Kejam banget masalahnya cuy kok imamnya disepak gitu ya kita ulang dulu cuy Dulu Ustaz kata imam sembah yang tiga rekaat subuh tak wajib ikut kalau makmum lupa nak buat apa. Ustaz Abis. kalau kita nampak tahi cicok, kena tu imam nak uh? buat guana. Ada orang kata sepak imam itu. Macam <Sifs> mana nak mandi junuk? Oh memang mah, dia tak banyak <Sifs> tak tahu. Yeah. Bila Ustaz nak mari <Splicity> cikamu di Kuala Kangsao? Dan omong ustaz sekarang berapa order. Oh, oh, Dulu tak kata imam semayang 3 rakaat subuh tak wajib ikut. Kalau makmum lupa nak buat macam mana? Dengar molek-molek. Subuh 2 rakaat. Ini syariat. Siapa yeah, yang tak. sengaja tambah rakaat, haram berdosa besar. Nah. Yang boleh diterima imam tersalah atau makmum tersalah. Tersalah tak ada masalah. Oh ya yeah, tersalah gitu. Naik pergi rakaat ketiga subuh. Hukumnya, imam itu tak sengaja. Imam hmm. tidak berdosa. Makmum pun tak ingat juga, naik juga. Makmum pun tak berdosa. Nah. Terlupa, Tapi ya? bila masa mana kita teringat, masa itu wajib turun semula. Rakaat 3, maliki yaumidin. Eh, aku tiga dah. Wajib berhenti dan terus turun. Baca tahiyat akhir. Faham tak? Makmum yang tahu dah imam tiga ikut juga makmum tu batal semayang. Neh, makmum yang tidak tidak tahu memang tidak batal. Tak sengaja. Walaupun setiap subuh mereka akan semayang tiga kerana tidak. Tapi bagaimana kalau tiap-tiap subuh? Ha. Pastu nak kena sepak dak timbang? Itu yang wajib kena sepak. Kalau kita gitu. nampak tai cicak kena tok imam, <laughs> nak buat apa? Ada orang kata kena sepak su imam itu. Dengar molek, jangan main sepak gitu. Neh. Imam kita, hmm. kita belakang. Kalau imam itu daripada awal tidak soft kadang-kadang. Kadang-kadang huh? imam itu awalnya soft lepas tu jatuh najis. Kadang-kadang lepas daripada semayang dah Baru benda yang tidak soh berlaku Baik, masalah jatuh najis Tengah semayang, tu imam kopioh bersih tak ada najis Bersih boleh eh? hmm. Lepas tu jatuh cicok atas kepala tu imam okay. Maka atas kau mengatakan batas semayang Apabila tidak dibuang dengan segera Kita tengah semayang Tai cicak kering jatuh atas lengan baju, kita kena buang dengan segera tanpa sentuh. Masih lagi dak batal semayang Oh. Jangan membiar yeah. lutai cicak, aku nak pergi bathyak dulu batal semayang Nampak kena buang paura segera. Maka itu kita yeah. senang senanglah. Dalam lutut imam. Dia imam tengah baca patihok Hmm. Kita duduk, grebong jatuh tai tikus. Mm. So gitu atap lutut imam. <laughs> Faham? Nak kata begini. Nak tegos. Subhanallah. Subhanallah, nak kata gitu. Imam enggak, tak imam tahu buang Allah tu macam saya dicok. Enggak, enggak. Nah, kalau tu imam lebih dekat ak memang subhanallah. Ya betul betul. Nah, kalau tak dicok. <laughs> tu imam mesti mikim. Kenapa subhanallah? Nah, ada salah. Subhanallah. Subhanallah. Ah jangan subhanallah. Dia tak faham. Nah. Bagaimana pergi caranya? ke imam dan buang kopiah dia. Undur balik. No tu, ni bukan saya reka ulama' oh. sebut Benda ni tak ada dalam hati Isytihar Faham? Ulama' Fekoh Pergi, buang kopiah dia Neh, masih lagi so ondo balik Jangan pulak tu, imam boleh ambil kopiah Ambil balik pakar okay, Lagi <laughs> okay. <Kali> kiri, bodoh <laughs> Lagi tu Lagi bodoh ya, Oh, kopiah tu mesti ada nadih batu tu orang buang Kata okay, kena faham okay. imam Mertinya um juga harus ini, faham. Subhanallah, subhanallah. Setahun lebih tak jadi apa. Subhanallah. subhanallah. <laughs> tak jadi apa. Neh. Itu kalau jenis yang boleh buang. Kalau yang tidak soh daripada awal hmm? Contohnya kita sembahyang pada awal tak perasan kata kita khusyuk kejar mata. Rupanya tu imam pakai daing koyok. Oh. Daripada awal dah tak sah sebab apa? Daripada awal dah gedah aurat sah dah dah sah dah mana boleh tegar dah lagi dah boleh tegar dah kita buka mata tengoklah, tu imam kain kau yok kat punggung lor lalang dah bakal lubang ada satu lubang mana punggung nampak punggung tu imam tu imam duduk ngaji maka daripada awak dah sah dah dah ya kata subhanallah kalau kata subhanallah tu imam tak uti dan awak ya, betul, ni? Betul, kalau betul. kau yok, pada awak Jangan bagi <laughs> <Waktu> buang hal mula. Ah lagi berat. Ha nak bawa ke mana? Daimang sudah rosak semayam. Uh, Tadi baru jatuh kita buang pokok. Hmm? Boleh terukan semayam. Hanya rosak dah. Nak buat macam ni. Ha. Ah pandai. Apa jawapannya? Duduk mana ni? Oh, dah ni awak orang mana? Cerah. Mana pandang? Ah. <laughs> Nak kok macam tak pandai pandai Haa Apa? Mujur saya tak tahu hadiah Tunggu-tunggu cuci gua enggak paham gitu. Dudut mana Ada nyawa orang mana Cerah Gue ini pandai Haa Apa, Apa? Pandai. <laughs> nah, nah, Pandang. Nak kok macam tak pandai Pandai Macam tak pandai Aduh Tunggu dulu cuci Aduh Dudut mana Ada nyawa orang mana Cerah Gue ini pandai Pandai Nak, <laughs> nak nah, kok jadak panda panda. Muju saya tidak tahu hadiah. Biasa saya tanya gini, saya buat hadiah lampu gini. Ha. Ha. Makmu yang nak ganti imam ya, pergi paham. duduk sebelah imam. Pahang ingat imam bila ada makmu Mari duduk sebelah, awak sudah rosok. Tiap mana? Nee, ne? bila makmu ada duduk sebelah, oh makmu aku rosok. Keluar, oke Oke, oke, oke. Di sini cuy. Omci. Jawabannya kita harus menggantikan imam gitu ya, di samping gitu ya. Jadi imam bisa sadar juga gitu ya, bahwa, ah ada yang salah dari saya ini. Jadi imamnya harus, uh, maksudnya keluar dari barisan gitu ya, maksudnya keluar dari barisan imam itu ya. Karena kalau subhanallah, subhanallah itu biasanya memang, kalau kita tersalah, di ucapan misalnya contoh surah-surah yang kita baca itu salah dan atau rakat kita gerakan salat kita yang salah barulah gunakan seperti itu ya setahu saya cuy. Ah, jangan bila makmum mari sebelah mu tolak <laughs> <S sentiment> <Sessas> macam right. budak jadi. Dia. kena faham Imam. Bukan saya nak ajar Imam dak. Bukan ni yes, yes, nak yes, Imam dak. Ni saya pun nak Saya kutip kitab-kitab kitab aku. Nak cara dia. Ha. Nah. Macam mana nak mandi junub? Cukup senang. Sailanul ma' ala jami'il al badani Lalu, binniyah. Lalukan ratakan air seluruh badan yang zahir nak dengan niat. Bila kita buka paik hujang, sekarang banyak pakai paik hujang Air pun kena kepala kita dulu Bila kena kepala hadir dalam hati kita, mandi yang wajib Soh kan? Dia yang peratalah atas dulu apa semua Nah, ne, segala Dan duduk biar kemaluan dubur terbuka Duduk tinggung, yang terbuka kita gonyoh Faham tak? Ha, kalau berdiri, dia tertutup punggung kita celah ni tak kena air Tidak soh Bila kita duduk, dia fleksibel Ah buka dia Kena gonyok Faham tak? Haa, betul tak? Ni punggung kita kan nampak sini, Zohi Ni dubur, faham tak? Eh? Bila kita pergi, tutup tak? Tutup, papan punggung ni tak okay, kena air okay, Daksa okay. mandi junuh Bersuci tahu, kita tidak jay. sah Bila bersuci tidak sah Semayang sah tak? sah. Haa, ni Nabi kata Tanah Zahu Haa, kena bersuci Yang kena dalam kubur, kih okay. Sat Ini baru tahu gua tidak pandai. Duduk sekejap gonyoh. Nah, dia dah kan Ada wuduk dah. Tak apa, Gonyol. masuk peristip. Digosok. Tak ada masalah. Gonyohkan tangan belakang. Tak ada masalah. Neh. soalan terakhir. Nah, ini bukan soalan berapa umur ustaz. Nah, ini ni bukan soalanlah. Neh. Tak ada kena ya. dengan ni. Tak apa ah. Kalau kau boleh 80, tua sangat. Ya ya. Ha. Ustad di sini kayaknya enam puluh empat haliza. Oke cuy selesai ya video pertama. Oke okay, kita lanjut ke video yang kedua cuy. Kayaknya memang kalau uh, apa namanya cuma separuh separuh aja kayak kita puas gitu ya, kita puas hati gitu ya. Jadi kita harus siapkan yang kedua cuy di sini judulnya itu adalah Ustadz Azhar Idrus hantaran kawin mahal nah ini yang menarik cuy membahas pasal uh, hantaran yang mahal cuy ya wah ini Sulawesi banget sini <laughs> ini Sulawesi banget sih yang disinggung ini cuy oke langsung aja kita lihat ya video yang kedua cuy tiga dua 1 soalan terakhir mas kawin kohon oh, mahal susah nak nak nak nak nak nak nak nak Mas kawin ko moha. Susahlah orang laki nak bini. Oni salah. Ini jurator para lelaki. Salah. Jadi gitulah. Nabi kata perkahwinan yang paling berkat yang paling murah mas kawin. Tapi tak mboh nabi ni tak ambuh nak hok tu. Nak. Nak hok ramai. Hok tu naik harga tu hok orang ramai orang ni hok bodoh. Haq ramah manusia jahil. Hey. Nah, <tuh> wa laqinn aktsara nasil layy lamun yaq lamun zahir min al hayati dunya wa hum min al akhirati manusia ni, hak ramah ni bapak jahil hey. tu hang kata. Faham? Nabi ke ni hak minoriti orang nak. No. Perkawinan paling berkat, paling murah belanja. Ingat baik yang tak agamah tu, bapak kan dia tu suami nak tanggung dosa anakmu. Hmm, betul betul betul sekali. Ingat kita, aku terimalah nikahnya Dengan mas kawin yang tersebut itu Bila kita jawab tu Dia jadi isteri kita Bermakna aku tanggunglah dosanya mulai Pada saat sekarang Kena faham baik Tok tua kita tu, ayah ngatin perempuan Kena dia tu Bila melatu mu jawab gitu Mu dah fikir dosa, dia pikul dosa pulak da Saya sudah menikah cuit Dan saya baru tahu Ternyata Kita yang menanggung dosa apa nak cas apa nak tolong pikul dosa anakmu betul tak ha hang pergi potong hang <laughs> nah dia bukan bukan sekali ni je dia wbt katakan kita murahlah RM1000 nak mas kahwin tak ada ha ada pasal bulan-bulan wi pula tak wajib beri pula makan kena beli yeah, dua betul. kali sehari sekali makan kenyang so. dua kali makan kena dua kali kenyang kurang pada terdosa kalau minum, kena beri minum pulak sekurang-kurang. Kerana kita ni sekelas air. Petang sekelas pulak. Dua gelas. Baju ni ulama' kata dua pasang setahun. Daripada atas pala sampai wajib kaki. Dengan sekah, dengan tudung kot luar. Dengan baju kurung, baju dalam, kain dalam. Jubah kot luar. Pas tu sarung kaki, selipas. Dua pasang setahun. Wajib kena bayar. Nak? Patut awak bulan hari-hari makan, patut awak banyak. Kalau sakit, wajib beli obat. Kalau dah lagi klinik, wajib mari datang di rumah. Tak bayar, dah se. Tak ada PT nak beli rumah. Wajib sewa. Banyak kena keluar tu. Nak? Haa. Eh nak cah mahal-mahal. -mah. Dia tu, oh Orang kita belaka. Takkan kita nak urat 4,000 orang lain. Sini kampung ni 8,000 belaka. La ilaha illallah. Ikut pun orang wadah orang maramah. Dia berlawan. Rumah ni 10, rumah ni 12. Rumah ni 13,000. Nak? Nak? Lain lah, puan tu padang patuh. Berapa, Mek? 11 ribu, 12 ribu. Dapat apa? Dia gini, dia apa? Quran 30 juzul. Lepas tu, tamat ngaji sunang sitah. Apa? Alpihah Ibn wali ingatlah dalam dada tu. Nah, Ambil tahan kira. deh Ni apa? Serot atau lebih? 10 ribu. Nah. Bahasa kecil ni dah cuci, hik nipah dah boleh nak beza, istihadah pun dah kerti, nak beza Asal tubik darah, tepek Tengok tak tak, bingung lepa kot dikat Asal tubik darah, tepek, tengok tak tak, bingung kot dikat Nyanda bahasa kepala bos main Hukum dah kerti Asal merah, dah kerti semayang Asal merah dah semayang, dah badah ke cerdik tu dah kerti kor dah badah, takkan sepuluh ribu Tak? Seribu sudah ha? Betul Ah. ribu ni pandai belaka, jahit boleh pandai, baju Melayu, jubah, kurung, baju kemeja, boleh buat segala jenis pakaian. ribu belanja Mas Kahwin. Kuih-kuih ternishna, akok belau, tai itik, tai minyak, kuih koci, apa? Boleh belaka. Cik lagang, cik kabu, cik minyak, cik biryani, cik tandori reti belaka. Nak retak ribu nak. Ah. Sulang boleh, tikar leher boleh, jelujur pandai. Kostis sepanjang, boleh buat bertuk-tuk pulak, boleh gubah bunga, oh baru padang rm Nah, Komel <laughs> nah, pulak muka, mata sekali serlek gitu, rebah tiga ekor, nak kucing tengok, nak. <laughs> nah. Ni mata beleh, RM8,000. Berapa, Mac? RM10,000. <laughs> jari kaki panjang mendek, panjang mendek jari kaki, RM10,000. Nak. <laughs> Bukan kita nak ini, tapi kita tak pandang patut. Tak erti pak pekoh semayang, tak erti hukum semayang, tak erti hukum imam tokong, hukum islang. Tak, letak sepuluh ribu. Seribu ke. Tak, nak propong ni. Tak tubik oleh diploma, hukum ni, ijazah. Tak pandang benda. Nah, tengok pada buku resipi saling jangan. Tak kotik dalam tenik-tenik, tak -tenik. tulis-tulis. Tengok awak buat ketuk lelaki dia. Jepuk. Awak <laughs> <What> jepuk. Awak <laughs> jepuk seribu dah, mas kahwin. Tak. Nah. Kalau hak 10 ribu ni, untuk laki nak panggil nama, ketuk meja. Berlari ni tengok basuh, tendang mesin-masuh. Berlari kat tu lelaki. Tu 10 ribu, betul tak? 10 ribu. Kita makan nasi, dia pipin tangan ni. Kita balik kerja di pipin dah, dia tunggu kat pintu. Kalau kita naik kereta, dia tolong buka pintu. Perempuan, hak 10 ribu. Awak mas kawin mahal. Baru puan hati, kita berhenti nak berhenti kereta tengok jalan, tu kedah itu Faham? Tolong buka, ha, ambil ni, brief case ni, fake yes waktu be. Piping tangan untuk lelaki. Kalau pakai motor buruk, tolong tokak, tolong cabut topi. Tolong bawa supik lenyan waktu be. Nah, ha, tu piping, sila naik bang, nampak? Sila makan bang, bawa lelaki ke kursi, terik kursi, biar lelaki duduk. Jangan terik jauh engkak, takut rolling pula. Maknanya, duduk molek. Disilakan makan bang, kalau mana-mana rasa tak kena, terlebih masing, terlebih tawar. Saya minta maaf, saya bagi pulak di lain kali. Dia kecil, lelaki kecak dulu, baru kita rasa, lelaki dah ambil kacang, kita dah akan kacang. Lelaki dah ambil ayam, kita dah ambil ayam. Oh, tu 10 ribu. Nampak, pagi. Sesuai dengan ini, cik. sesuai dengan harga gitu ya, kalau kita bahas, kalau ustaz cakap seperti itu, berarti kalau memang mahal, ya tunjukkan bahawa memang kamu mahal gitu ya pagi kita bangun tu tuala ada dah bira kati hmm. buat gigi duduk dah atas beru siapa ngadak <laughs> bilik air faham? 10 ribu <laughs> berapa <Gwana>, setuju? Ah, kalau <laughs> gitu 2 buluh aku bayar <laughs> ni <Ne? Ha. laughs> dah kita nak tidur orang yeah. nak hak mahal-mahal dia panggil harga maha. Yeah. kita nak masuk tidur dia tanya abang masuk kau berapa? Abang nak masuk kursus 10, kursus 9 dia masuk dah. Kebar tempat tidur. Oh ni tak boleh ni, oh, ni tak kena dah ni. Kemarin yang pakai dah selimut ni. Tukar selimut. Cadar ni. Cadar, ujung cadar. Dengan latar. Ukur ni, suka air. Biar sama. <laughs> batar betul molek. Kebar-kebar-kebar letak molek. Macam dalam hotel. Ya. Hmm. Kan tengok hotel kan bersih kan? Ya? Ujung selimut, biar sama. Kaki. Nak? Jangan biar dia sebarang bau. Bunga-bunga melor tu, kutip-kutip-kutip atur ke -kutip atas batar. Bawa batar, mayang daun pandang ni. Eh. 10 ribu nah, Ni tu lelaki masuk Tahun malam kembah dah masuk ni Kawan tu mahal dah sali telur Dengan kulit-kulit telur makan nah, Nyek me mek dah masuk Tengok labu labi 2 jam Neh, Dah lah tu letok pelak belakang atas katik Menambung tu lelaki Tengok benda pelayar atas katik nah, oh, Dengan pasirnya Cari batang nak tidur tengah hari tak dok Bari nak pergi tengah hari ni reti ingat tak pergi batal tak jok. Batal jatuh tanah nak main got got hole. Lah, ah. Gaga gaga bawah cari slimut, bahan tai kucing. Neh. Ah, lapa. macam mana tu kata? Kalau kita betul-betul harga mahal, biar mahal sungguh. Macam kereta nak jual. Nak jual kereta, kacih je. Dia nak jual apa? Gini ah kita nak jual dalam ribu ah. Siapa dia nak beli? Nah. tak padan batu ah. Nyawa tu ibu biar ketemu lek tengok onglo Ferrari. Ia. Satu paku, satu ini besar mana? Dok tinggi, nak jual apa beribu? Nah, apa cara tu? Jadi kita tidak kacau, kita susahnya di sini. Dok tinggi, kaget, berapa paku sejajar tidak lagi. Baku pasal ini, baku pasal ini, baku pasal ini. Saya tak ambil dalam kepanasan ini. Enggak terlalu jelas ni cuci. tuh aja cuy ya uh, saya pikir tadi itu durasinya masih panjang kalau audionya seperti itu so, saya nggak terlalu paham gitu ya <tuk> oke cuy itulah tadi uh, requestan koran cuy masih ada di sini beberapa video yang saya download yang korang kirimkan linknya belum saya ini saya ambil dua di sini cuy karena durasi nggak nggak baik juga kalau terlalu panjang gitu cuy ya dan eh uh, banyak yang saya tahu di sini cuy ya tentang yang paling paling paling pertama itu video yang paling pertama itu yang paling menarik sih menurut saya tentang mandi, mandi tadi cuy ya, mandi kayak mandi wajib gitu ya, dan apalagi cuy, masalah imam tadi cicak ya, tai, tai cicak yang jatuh gitu ya, bukan di, di sepak tadi kaca, yang cakar bilang di sepak gitu ya, ternyata enggak gitu ya, bukan di sepak, atau di ini cuy, subhanallah, bukan, bukan, bukan di cakap, eh, uh, subhanallah gitu bukan macam tuh cuy ya, kita lebih menggantinya langsung atau membuang, bisa, bisa ternyata cuy, kita ambil ini terus dibuang gitu ya. Oke okay, itu menarik ya, banyak hal-hal yang memang dalam agama itu yang belum saya pahami gitu cuy Dan setelah melihat video-video seperti ini, saya mendapatkan pengajaran lebih Dan itu sangat mahal harganya cuy Saya belum pernah dapat apa namanya pengajaran-pengajaran seperti ini sebelumnya cuy Ya mungkin karena baru kali ini saya juga ingin belajar uh, sedikit tentang Agama gitu ya, jadi nggak bisa dipungkiri lah, cuy. Ya, karena kalau kita banyak-banyak belajar agama, mungkin bisa membuat karakter kita itu jauh lebih baik gitu ya. Yang tadinya karakternya uh, apa namanya, karakternya nggak baik, bisa jadi baik karena kalau patuh tentang ajaran-ajaran agama gitu, cuy. Ya, karena ajaran agama kita itu memang benar-benar banyak manfaatnya gitu, cuy. Oke, okay, dan terima kasih ya sekali lagi. Dan kalau korang masih punya video-video menarik tentang ustadz korang bisa kirimkan uh, videonya di... Instagram yang saya punya Nanti saya buka videonya langsung di PC saya dan saya akan download video-video itu cuy Supaya nggak saya lupa gitu ya Karena kalau saya sudah buka di Instagram Instagram biasanya itu saya lupa oh, Ini video judulnya apa lagi gitu ya Jadi saya selalu download video-video Yang memang teman-teman sudah bagi gitu cuy Dan di sini sudah banyak banget Saya nggak tahu yang mana yang duluan dikasih Yang mana nggak gitu ya Yang pastinya saya akan coba untuk reaksi satu persatu gitu cuy ya Oke terima kasih dan mungkin saatnya saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan thank you next Thank you next dan thank you next Bye